Ya, bising dan Gitaran Dasar Hukum permenaker Nomor 5 ya, Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja Pasal 5 ayat 2 Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan Kerja Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 huruf A, meliputi faktor fisika kimia salah satunya fisika Pasal 8 ayat 1 Ini disebut oh, pengukuran dan pengendalian Faktor fisika Sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A, meliputi kebisingan dan gitaran Salah satunya Dasar Hukum Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Lampiran Penyakit yang disebabkan anjuran faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika meliputi kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan, penyakit yang disebabkan oleh getaran atau kelainan pada otot tendon tulang sendi, darah, tepi atau saraf tepi. Bising, ini Definisi permenakar nomor 5 tahun 2018 adalah Semua suara yang tidak daki yang bersumber dari alat-alat proses produksi Dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran Pengaruh bising pada pekerja ialah gangguan fisiologi, tekanan darah meningkat, denyut nadi meningkat Sehingga metabolisme meningkat, fase konstriksi pembuluh darah ketegangan otot meningkat, rangsang sistem saraf otot meningkat gangguan psikologi, stres, adalah emosional, gangguan komunikasi dan konsentrasi. Faktor penting itu frekuensi, jumlah getaran per detik dalam hertz, frekuensi tinggi lebih berbahaya. Rentang frekuensi dengar manusia 20 sampai 20 ribu hertz. Percakapan manusia 250 sampai 4 ribu hertz. Telinga paling peka 4 hertz. Intensitas itu arus energi per satuan luas, desibel. Batas dengar terendah 0 desibel, batas dengar tertinggi 120 desibel. Lebih dari 120 desibel kerusakan alat pendengar, lama pajanan per hari kerja, akumulasi pajanan kerja masa kerja, faktor usia dan kepekaan seseorang yang dapat mempengaruhi pendengaran seseorang. Permenaker Nomor 5 tahun 2018 tentang ketiga lingkungan kerja, waktu pemamparan per hari untuk 85 desibel 8, jadi ini untuk jamnya kita bagi dua terus menerus deretnya, namun pada kebisingan ini kita deretnya kita jumlah dengan tiga ya, naik tiga, naik tiga tidak boleh terpanjang lebih dari 140 desibel ampere walaupun sesaat jadi hearing loss itu ada conductive dan sensorineural neural conductive itu outer and middle ear low frequency hearing loss medically treatable and reversible sensorineural itu inner ear high frequency hearing loss medically not treatable Irreversible Temporary threshold shift TTS ya, Ambang pendengaran meningkat sementara Pak mulai dalam hitungan menit hingga jam Dalam 16 jam jika lebih berat Bisa 48-72 jam Pengukuran dua kali Pagi dan sore ya. Permanent threshold shift (PTS) Nihil tidak dirasakan terjadi perlahan Paling cepat 10 tahun NL ada 4P ya. Painless, progressive, permanent and preventable dengan HCP ya. NHL tidak dirasakan pada peralahan paling cepat 10 tahun ya. masa kerja 10-15 tahun irreversible hampir selalu simetris bilateral bila mono itu biasanya virus yang paling sering tumor yang jarang or related mono itu bisa baru trauma injury akustik trauma aktivitas menurun bila nilai ambang pendengaran meningkat jarang tulip berat low frequency 40 decibel ya. frekuensi 50 sampai 70 desibel. Ada juga sensor earphone ini, ini akustik trauma. Ini ada klasifikasi derajat gangguan pendengaran menurut International Standard Organization ISO dan American Standard Association ASA. Ya. Ada derajat pendengaran gangguan pendengaran normal Itu 10 25 desibel dengan 26 sampai 40 desibel sedang 1 sampai 55 sedang berat 56 sampai 70, berat 71 sampai 90, sangat berat lebih dari 90. Dan ada juga menurut asat tidak jauh berbeda sebenarnya ya, klasifikasinya cuma berbeda sampai 10 lah memang. Ya. Diagnosisnya elder dari kehilangan pendengaran pasien occupational of history, evaluasi kebisingan, pemeriksaan kesehatan audiometri menyingkirkan kemungkinan penyebab atau noise non industri hearing konservatif program, HCP, mencegah NHL atau mengurangi progresivitasnya, survei pajanan bising, pengendalian bising, pelatihan dan motivasi, perlindungan dan pendengaran, program audiometrik, sistem pencatatan dan pelaporan, penilaian program konservasi, pendengaran atau CHP. Survei pajanan bising bertujuan untuk mengetahui adanya sumber bising melebihi NAB, apakah bising Mengganggu komunikasi pekerja, apakah perlu mengikuti HCP, menentukan daerah tersebut perlu APP, menilai kualitas bising untuk pengendalian, apakah program pengendalian bising telah berjalan baik, survei bising, ada survei area untuk sumber, mencari sumber bising, survei dosis pelajaran harian untuk pekerja yang terkena dampak, survei ke-engineeringan, atau pengendalian. Ya. Alat ukur kebisingan itu ada sound level meter, SLM, alat utama dalam pengukuran kebisingan, untuk mengukur pesan intensitas bunyi dilengkapi dengan mikrofon, amplifier, kalibrator, mengukur kebisingan di antara 30 sampai 130 desibel dan dari frekuensi 20 sampai -20, 20.000 Hz. Octave band analyzer untuk menganalisis frekuensi kebisingan, SLM dilengkapi alat yang dapat merinci frekuensi bunyi yang berbeda. Noise dosimeter bisa untuk personal untuk mengukur dosis kebisingan seluruh waktu. Langkah pelaksanaan survei kebisingan, pengukuran intensitas sumber kebisingan dan lingkungan, itu lingkungan kerja, itu ukuran catat lebih dari 85 desibel harus dilakukan tindak lanjut. Pengukuran intensitas bising di tempat kerja, menilai pajanan bising di tempat kerja yang pekerjaannya selalu berada di tempat tersebut, bila lebih dari 85 desibel lakukan tindak lanjut. Pengukuran dosis pajanan harian. Pencatatan terhadap kegiatan setiap kerja, besarnya intensitas yang diterima, serta lamanya terpajan untuk mengetahui yang Formula perhitungan, formula C1 per T1, tambah C2 per T2, tambah C3 per T3, tambah sampai dengan Cn per Tn, sama dengan D. Yaitu dengan C, total waktu terpapar dalam waktu jam, T sama dengan waktu yang disarankan dalam jam, D itu dosis pajanan harian dalam 8 jam kesimpulan hasil menurut OSHA di lebih dari satu perlu pengendalian administrasi dan engineering D sama dengan atau lebih dari 0,5 pekerja harus mengikuti PKP. Contoh seorang pekerja mekanik bekerja di sebuah area produksi dan selama bekerja terpajan gising di sebagai record 3 jam terpajan 82 desibel, 4 jam terpajan 85 desibel, 30 menit terpajan 88 desibel, 30 menit terpajan 90 desibel. Ini pada 3 jam terpanjang 80 desibel ini boleh diabaikan ya. Engap ya. Ini sepertinya 0 kalau 4 jam terpanjang 85 desibel, 85 desibelkan mestinya 8 NAB 8 jam. Jadi 4 jam dibagi 8 ya. 4/8 per ini. Lalu 80 desibel itu NAB-nya 4 jamnya. Jadi 30 1 setengah, ya, Setengah dibagi 4. Itu sepertinya itu juga dengan 90 desibel mestinya 20. Jalan, jadi setengah bagi dua jadi kalau di total itu 7 per 8, ya lebih dari 0,5 maka perlu hcp pengendalian bising menurut hierarchy of risk control itu ada yang paling highest most effective dan lowest atau least effective nomor satu adalah eliminate the hazard complete remove it from the worklist tapi tidak mungkin ya kita mengganti mesin ya jadi tidak ada produksi pabrik itu nantinya jadi Eliminate ada minimize kita substitute substitute hazard atau with a isolate the hazard as much as possible away from the workers use engineering controls adapt tools for our equipment to register the risk use administrative controls change work practices and organization Use Personal Protective Equipment (PPE). this is the last option after you have considered all the other options Ini Classic Superfit 30 manufacture Ear Model 310 ini Basic NRR 30 Features Ear Plug, Hearing Protection Devices itu ada Ear muff itu 20 desibel NRR nya, yang kalau ini 27 ini 29 Menurut NIOSH, nilai efektif earmuff 75% dari hari NRR pada tabel yang tertera Formable earplug 50% dari harga NRR pada label yang tertera Jenis earplug yang lain 30% dari harga NRR pada label yang tertera Lprat sama dengan L-NRR-7 dikaitnya efektif Ticket missing di suatu area kerja so dengan 100 A Karyawan di tempat tersebut dilengkapi dengan Formable earplug yang memiliki NRR 30 desibel berapakah tingkat bising yang diterima pekerja saat menggunakan HP Alphard dengan 100 dikurang NRR nya dari 30 30 kurang 7, 23, 23, 23, 25% 11,5 100 kurang 11,5, 88,5 jadi Alphard nya itu 100 dikurang 11,5 tadi dikurang juga dengan ini yang dari N NRR 20 ini NRR untuk APP jadi ya. noise reduction rating NRR is a unit of measurement used to determine the effectiveness of hearing protection devices to decrease noise exposure with a given working environment, jadi digabung saja ya kalau ada alatnya tambahan ya. lalu ada juga perlindungan tadi pelatihan dan motivasi, perlindungan Pendengaran program audiometri Prosedur pelaksanaan audiometri biasanya Sebaiknya mencantumkan masa waktu bebas Pelajaran bising minimum 12-16 jam Petugas pelaksanaan audiometri Seharusnya mendapat pelatihan yang memadai dan bersertifikat Hasil audiogram dicatat dan ditindaklanjuti Audiogram harus dievaluasi oleh audiologist Dokter atau ahli THT Evaluasi berkala terhadap hasil pemeriksaan pendengaran Dasar atau awal Bila ditemukan perubahan ambang dengar Sebaiknya segera diambil langkah perbaikan waspadai adanya kecenderungan perubahan ambang dengar perorangan atau kelompok lebih dari 15 sesibel catatan pelaksanaan kalibrasi audiometer dilaksanakan dengan baik ini ilustrasinya sebenarnya harus ditutup ya tapi untuk kepentingan dokumentasi jadi sengaja dibuka pintunya Standard threshold shift itu penurunan tingkat pendengaran sebesar rata -rata 10 db dibanding baseline audiogram pada frekuensi. Karena harus, harus mulai memakai HPD (hearing protective device) di training pemakaian HPD, memakai HPD yang lebih efektif pada pemeriksaan berikutnya. Kita bandingkan hasil audiogram dengan baseline audiogram. Tiap kali membuat perbandingan akan didapatkan no shift (NS) atau abnormal shift (ABS). Signifikan threshold shift ini jadi perubahan sebesar plus 10 atau minus 10 desibel atau lebih dibandingkan baseline audiogram pada average HTL 2000, 3000 Hz dan 4000 Hz pada satu telinga bisa positif atau negatif bisa temporary atau permanen. Lalu sistem pencatatan dan pelaporan mencakup intensitas bising, analisis frekuensi sumber bising, sketsa plotting hasil pengukuran, pembuatan garis kontur bising denah lingkungan kerja sumber bising, lama pajanan kelompok pekerjaan dosis pajanan harian lalu upaya pengendalian serta penilaian program konservasi pendengaran HCP. Ya penilaian dan program konservasi pendengaran atau HCP, konservatif ya, program lalu petaran ya. Nomor lima tahun 2018 adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya menyebabkan resonansi organ dari jaringan tubuh tiga tingkat efek getaran mekanis pada pekerja, gangguan kenyamanan kerja, terganggunya tugas terjadi bersama dengan cepat timbul lelah, gangguan dan bahaya terhadap kesehatan, getaran seluruh badan atau whole body vibration Getaran tangan ke lengan atau tool hand vibration Getaran seluruh badan atau whole body vibration terjadi getaran pada tubuh pekerja yang bekerja sambil duduk Atau sedang berdiri di mana landasannya yang menimbulkan getaran Biasanya frekuensi getaran ini adalah sebesar 5-20 Hz Getaran seperti ini biasanya dialami oleh pengemudi kendaraan seperti traktor, forklift, bus, helikopter, atau bahkan kapal jika frekuensi getaran sama dengan frekuensi jaringan, biasanya antara 4-6 Hz, terjadi amplifikasi, resonansi efek getaran. Jika tidak akan terjadi peredaman, tetapi tetap mempunyai efek. Bagian tubuh perifer umumnya mempunyai frekuensi lebih tinggi, yang paling rentan terhadap getaran alam mata, kemudian pembuluh darah, dan persendian. Getaran seluruh tubuh dapat menyebabkan kelelahan, sulit tidur, sakit kepala, dan gemetar setelah atau selama pengaparan. Efek jangka lama yang menimbulkan osteoartritis tulang belakang. Gangguan pada struktur tulang. Gangguan motilitas khusus, prostatitis, dan lemaknya infosarab. Ya, ini contoh driver alat ini. risiko di Mechanical models of the human body. body, shoulder girdle, 4-5 Hz. Novolium, chest wall, Hz abdominal mass, parts hz lower arm, spinal column, axial mode, suppositum abdominal heart (see the person), legs variable from 2 hertz (2 hertz (256) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) understanding (2000) (2000) arm (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) Getaran tangan lengan tool hand vibration sering disebut sebagai getaran alat lengan tool hand vibration Getaran setempat yaitu getaran yang merambat melalui tangan akibat pemakaian peralatan yang bergetar Frekuensinya biasanya antara 20-500 Hz Frekuensi yang paling berbahaya adalah pada 128 Hz karena tubuh manusia sangat peka pada frekuensi ini Renapi getaran untuk pemaparan lengan dan tangan menurut permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu menurut jumlah waktu pajanan, per hari kerja, menurut jam, lalu resultan percepatan di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Meter per detik kuadrat. Yaitu jika 5 meter per detik kuadrat itu 6 jam sampai 8 jam 6 meter per detik kuadrat itu 4 jam dan kurang dari 6 jam 7 meter per detik kuadrat itu 2 jam kurang, dan kurang dari 4 jam 10 meter per detik kuadrat itu 1 jam dan kurang dari 2 jam 14 meter per detik kuadrat itu 0,5 jam dan kurang dari 1 jam kalau 20 meter per detik kuadrat itu kurang dari setengah jam nah, ini ilustrasi pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan getaran efek getaran pada tangan dan tangan lengan disebut sebagai sindrom getaran tangan lengan hand arm vibration syndrome HAVS) yang terdiri atas Efek vaskuler, pemucatan episodik pada buku jari ujung yang bertambah parah pada suhu dingin atau fenomena Raynaud terjadi pada frekuensi sekitar 30-40 Hz. Efek neurologik, buku jari ujung mengalami kesemutan dan baal. Cara menentukan derajat penyakit di tingkat internasional adalah dengan menggunakan klasifikasi Stockholm. Jadi dibagi menurut gejala vaskuler, ringan sedang berat, ya, sensorik. Aduh, vibration syndrome, sindrom getaran itu kemulan gejala yang berhubungan dengan penggunaan alat bergetar dan termasuk beberapa atau semua hal berikut kelemahan otot, lelah otot, nyeri di lengan dan bahu, sakit kepala, lekas marah, depresi, lupa dan masalah tidur. Vibration induced white finger syndrome, sindrom jari putih karena getaran dikenal juga sebagai dead finger, atau jari mati, atau syndrome not of occupational. Adalah hasil dari gangguan sirkulasi karena kurangnya pasokan dada di jari, mungkin disebabkan oleh penggunaan jangka panjang alat bergetar dapat dalam hitungan beberapa bulan sampai tahunan. Carpal tunnel syndrome, sindrom terowongan tanau ada beberapa hipotesis mengenai patogenesis CTS. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa faktor mekanik dan vaskular memegang peranan penting dalam terjadinya CTS. Pemunyai CTS terjadi secara kronis, di mana terjadi penembalan fleksor retinaculum yang menyebabkan tekanan pada nervus medianus. Getaran seluruh tubuh diukur dalam tiga cara, yaitu longitudinal dari kepala ke bokong, dada ke punggung, dari sisi kanan ke kiri. NAB bagi untuk pememparan seluruh tubuh ini. Risiko whole body vibration dapat berupa abnormalitas tulang, gangguan reproduksi, ada abortus spontan, gangguan menstruasi, Vibration sickness, nyeri otot dan tulang, gangguan penglihatan, atau visus turun. Vibration is usually measured in three orthogonal directions, at interfaces between the body and the vibrating surface. Lalu ke vibrasi atau vibration meter. Ini alatnya.